Man. Yang kecil aja bisa tempak-tempak. Siap, mm -hmm. yep, teman-teman, kita bawa pesawat Garuda. Garuda itu apa? <laughs> pesawat nama pesawatnya pesawat Garuda, pesawat yang besar. Garuda namanya. Itulah payung ekor yang merah. Ya yeah, itu kita bawa, kita putar dulu, mana tempat putar. Mana jalannya nih? Ini hey, hey canggih nih mobil perangnya dek apa mobil perangnya canggih apa mantap keren ah oh. nggak bisa jatuh kalau pesawat pesawat jatuh dia op apa belum dapat tiket ya ay om aku mau masuk om sudah silahkan tiketnya mana kita pakai apa elektrik aja katanya apa tiket kartu Waktu elektrik katanya. Itu bisa itu. Iya, eh, becak kita tadi. Ayo, pesawat. Ini, pesawat mana? Ini. Indah, di sini ada tadi, Dek. Apa yang merah lah? Iya, nih, nih, pesawat nih. Ah, ini banyak nih. Ah, nih besar yang mana? Kok tadi yang merah? Ini. Yang merah jalan dia. Nih. pesawat nih. Ah, besar kan? Iya. Oke. Okay. Itu bisa menumpang. Bisa? Hah? Menam, Ayo, menam. Bapak. Itu bisa, bisa, hmm, Oke, pang, teman, -teman. kawan kawan teman Paling besar teman-teman sendiri dia jalan kawan kawan Kenapa kita gas bisa ini kawan kawan kawan kawan kawan kawan ini kawan kawan kawan kawan kawan kawan ada kawan kawan kawan kawan ada ekornya orang kata ekornya. Letus awak namanya. Enggak terbang. Oh, enggak terbang. Okay, mana dia nih? Mana arahnya nih? Kesini kesini lah. Go. Okay teman-teman. Taw -teman. tempur. Maaf. Oh. Taw tempur. <coughs> Ini pesawat apa? Masih lagi. Cuba kita. Pesawat dulu. Enggak, enggak Apa? kenopang orang banyak iya yeah. mana nih kota kita kita bawa pulang deh mm -hmm. mana rumah kita deh tapi nanti hancur lah. kita cari rumah kita dulu guys oh oh ini ya oke ini rumah kita hmm. mana nih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 nanti jatuh, mereka. Nah, oke, okay. kita bentar lagi sampai teman-teman. Kita berhasil bawa pesawat pulang. Pesawat besar, tapi nggak ada tempat tempat berhentinya, dek ini. Oh, ini di mana Wow, oh, kita tabrak rumah kita teman-teman. Eh, kita ini apa nih deh Mana nih? Apa? Dekat zombie Bapak. Ya. Bapak. Udah, Dek? Okey, besok lagi kita sambung, Ah, Kita udah nyampe di... Markasnya zombie Besok kita bisa ni, Dek? Coba lihat, Dek Hancur ha. <laughs> Hancur lah, Dek Dia terperangkap di sini, Dek Okay, bisa masuk lagi ni ya? Hancur Oh, okay. Nih Okey teman-teman. Sampai jumpa. Kita bangunkan zombie dulu ya teman-teman. Ya dek? Mm, ya. Okey oh, okay, teman-teman. Kita bangunkan zombie. Kita lari teman-teman. <laughs> Mana zombinya? Wow. Zombinya sudah pada keluar. Kita lari teman-teman. Ah, Kita ditembak teman-teman. Mana zombie? itu di belakang, hmm, belakang kita kita kan lari. Kalau enggak lari? mati kita dimakannya. Mana mobil lagi? Ini zombinya lemak. Ah, oh. wow. Ada bom. Dia lempar bom lagi banyak teman, -teman. Aduh, banyak. Aduh, nak tuga air yang kita teman-teman. Ada -teman. bom. Aduh. Ini zombie ya teman-teman Waduh, kena Gila. lagi teman-teman Hai, katanya Ya, lari cepat Lari cepat teman-teman Lari cepat, Dude. Bapak, kan gak bisa Gak usah bangunkan zombie Ya, kan udah terbangun ya. Lari cepat, Dude Tapi kita jadi zombie juga nah. mm Hmm apa tuh aja? Iya. Yeah. Nanti datang. Gih, banyak yang ikutin kita deh. Ah, ini mobil cepat, mobil. Sini mobil. Waduh, mobilnya. Paling cepat. Waduh, mobilnya Ini, ini jompo wow. Kita kena jompo. Kena bom kita semua. Hahaha. Uh -huh. <laughs> hati-hati semua. Tik. Ari teman-teman. mati tuh, Pak. Eh. Ari. kok kok bilang yang enggak Iya. Guys, guys, guys, guys. Soalnya makin banyak para, guys. Makin Ay. banyak, makin ramai guys. Oke, okay, guys. Nah, nih, guys. Ah oke okay guys wow kita kena bom lagi guys zombie mati semua guys ya yeah. begitu caranya guys lari kita guys tinggal satu lagi zombie yang ngejar kita Hmm. oh gak banyak ya kita udah kita perang aja dia apa apa apa aduh kita kena bom lagi lari kita Wah wow, untung kita nggak kena, ohoi. Oh, oh, mati zombie semuanya dek, nggak ada lagi zombie kita, nggak ada zombie lagi yang ngejar kita. Ini siapa nih? Iya, oh. enggak. iya enggak. nih kita ambil uangnya. Oke. Okay. Ambil lagi. Oke, okay. udah banyak duit kita dek, beberapa ratus dolar. Mana deh? Ada? Mana ada tuh. Mana? Oh. Apa tu apa tu? orang-orang ni dek? Mau ke pasar. Apa ke pasar? Hei, ke pasar. Ngapain orang-orang Ke pasar. Ngapain orang-orang oh. <laughs> ni dek? orang tu dek? Mau ke pasar. Mau ke pasar. Ya beli apa? Om. Apa ni om? Boneka om. Boneka tu mah. Oh, boneka om. Aku mau beli boneka om. Ah, ini satu. Ini satu. Mana ni om? Yang ini, ini dek? Ya Ini, ini. Bebek. Bebek. <coughs> joget dulu am Isya joget am Ok, terima kasih am Jogetnya mantap am Yes Kasam, yes, tarik lagi am hmm. Jom, ok Yah Sayang palamu dek Eh, yang sayang palamu am Ah. mahu lagi? capek am, lagi jacketnya am, ah ini satu lagi pos, sudah aku bawa ini ya bos ya. mau itu apa? mana? terus mana kita taruh baru taruh aja sini. Oke, okay. mau mobil kita lagi deh. nanti apa? terbang terbang. Apanya? boneka. Oh, nah udah tuh bonekanya taruh aja situ terbang. Oke okay, teman-teman. Hari itulah misi kita hari ini. Pertama kita gempur tadi markas militer. Sekarang yang kedua oh, bawa mau apa pesawat, <coughs> pesawat besar. Gempur. So, tempur tadi. Habis itu pesawat. Ah, uh, Thomas ya, Ada pesawat teruda. Mbak, hmm, Sini. Habis itu jatuh kita di titik markas. Sini zombie Ah, uh, oke okay, teman-teman, ternyata zombie nggak bisa membunuh kita. Sekarang kita Bisa bunuh kita. Enggak mati-mati kita jadinya tadi. Mati tadi? Tadi uh. mati? Iya. Yeah. Oke okay, teman-teman, sekarang kita udah capek. Wih ada itu? Hmm, hmm. Apa nih teman? TV. TV. Eh itu laptop. Laptop warnet nih deh. Apa? Warnet mungkin. <laughs> oh iya iya iya. Oke okay, teman-teman, sampai jumpa di video di video berikutnya Aska gaming. Jangan lupa subscribe ya deh.